Dolar New Zealand, USD Sideways, perhatikan sinyal bearish Secara umum, bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam kondisi bearish Sideways dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertahan di sekitar area kritis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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 0,68391 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,68675. Sekian analisa forex untuk tanggal 2 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.